Dan ilmu hati sebenarnya nah, ya. kalau kita bicara tarekat. Ya. Dan ini menarik, saya kemarin menemukan sebuah catatan bahwa beragama itu harus melalui metode ilmiah. Ya. Dan salah satunya adalah ketika kita dimulai dari syariat ya persyaratan persyaratan masuk Islam, kemudian kita sholat, puasa, jakat, haji, itu harus meningkat Kehakikatnya ya. ya. Makanya kalau orang sudah mencapai derajat hakikat tuh minimal dia tidak butuh pahala ya, bebek. <tuh, tuh, tuh>, apa sih pahala? Iya, kan. Makanya ibadah kita ini karena kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban berarti kita nuntut hak. Salat tanggung-tanggung, sugi Akhirnya Nah, ini kan ibadah ya. Puasa tiap Ramadan bisu sugi Kan disana puasae, ya. Kanisalanan salat Nah itu namanya orang baru Belajar Islam Jadi kita sholat, kita zakat Kita haji itu karena kita butuh. Jadi tarikan ini salah satu e, Metode ilmiah bagaimana kita Berproses dalam beragama Islam Empat pertanyaan ya Yang pertama ini tentang Metode bikin sarikat Ya, Apakah seperti yang Sering di bacalah ilaha illallah illallah allah Kemudian tentang lam alif ya. Nanti pertanyaan berikutnya tentang sanad nanti habib. Monggo sarip ditanyakan oleh, oleh Pak Usmani Pak Usmani Pak Usmani itu tentang Torikot Satoria metode dikir tata caranya ataupun ciri khasnya apa ya. dalam Torikot Satoria itu ciri khasnya satu dikir jelas semua dikir ataupun semua Torikot itu pasti dikirnya uh, nafi isbat dengan ismuhat nafi isbat itu artinya nafi itu mentiadakan isbat itu menjadi ada jadi dikir tersebut itu adalah dikir kalimat tauhid atau kalimat taqiyah la ilaha tidak ada ilah tidak ada Pencipta tidak ada yang wajib kita sembah. Tidak ada yang wajib kita harap-harapkan. Tidak ada yang wajib kita maksud. Illallah kecuali Allah. Jadi, la ilaha itu namanya nafi. Illallah itu isbat. Maka dinamakan dikir nafi isbat. Itu semua ciri daripada torikok. Insya Allah pasti ada namanya zikir la ilaha illallah Cirinya dalam satoria Itu setelah la ilaha illallah Disingkat ataupun disimpelin lagi Jadi illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Setelah illallah disimpelin lagi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Setelah Allah, Allah itu Ada Uh, aliran srekoh satoria yang lain ada seperti lagi. hu allah hu allah hu allah ada lagi yakni allahu allahu allahu allah, kemudian diringkas disingkat lagi jadi hu hu hu, hu hu hu hu nah itu ciri daripada srekoh satoria jadi srekoh satoria itu ada yang namanya hu itu hu itu dalam bahasa Arab itu artinya kata domir pengganti uh, dalam kita seandainya belajar tentang nafusorof faak makna domir shani artinya buah itu dia dianya dia siapa dia Allah jadi ucapan hu itu bukan berarti kalau orang Jawa atau kita itu tidak paham, sangkanya hu hu hu hu hu hu hu seperti orang daya Benar bukan? Hu hu itu isbatnya makna dominasiannya kepada Allah. Itu nanti dalam tingkatan zikir satoriah yang lumayan tinggi itu dah astoriah yang hu hu hu hu hu itu. Jadi dalam satoria Ciri khasnya ada di kirbu. Itu Di dalam terikoh yang lain Biasanya tidak ada gitu Jadi Ciri khasnya Bedanya satoria itu ada di kirbunya itu Nah itu Ini yang ya. pertanyaan ini Nah kemudian Lam alif Lam alif itu maksudnya Lam alif Jadi La ilaha illallah la lam alif di situ maksudnya Dikir nafi isbat itu maka perguruan kami dinamakan uh, perguruan lam alif itu artinya Dikir la ilaha illallah itu kalimat tauhid penyatu itu dari zamannya Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad sampai sekarang itu yang bikin penyatunya kalimat tauhidnya ya lam alif itulah la ilaha illallah gitu. kemudian Bapak tadi menanyakan tentang uh, ini. Di dalam kita seharian, itu terkenalnya Qodriyah Nasabandia. Dalam satoria itu, pengapunten, sebetulnya duluan satoria masuk ke sini daripada Qodriyah Wan Kebetulan saya juga termasuk khalifah daripada uh, Kodyria Wan saya dari Kiai atau Abah Abdullah Qasim. Beliau itu adalah dari Sheikh Imam Zainal Abidin bukan cucunya Rasulullah artinya yang sekarang yaitu dari Syekh Thalhak kali satu. Beliau itu zamannya abad ke-19 mulai artinya mulai mengamalkan atau menyebar luas Ke kodria warna Sabandia. karena itu dari uh, si apa namanya si kontim si Ahmad kontim Sambas itu jadi kalau satoria terpopulernya mulai itu dari perang kedongdong itu dari abad delapan belas zamannya pangeran surya negara zamannya Syekh Muhyi Pemijahan itu petilasannya ada di Pemijahan makanya dinamakan desa Pemijahan itu itu ada sanggup pautnya dengan Syekh Muhyi Pemijahan nah disitu ada buyut murci ya, berkecimpung artinya Torikohnya mulai bersembar luas itu dari abad 18 makanya sebetulnya Shatoria itu duluan daripada Wan Wanak Saban ya, cuma mungkin karena terkenalnya Begitu Sultanul Aulia Dinamakan Anjinsyatul Khadir di mana hadoro itu pastikan Anjinsya ada Maka disangkanya Toriko Khadiria Yang dulu dicerpon Padahal dulu dicerpon itu adalah Satoria wuyut kami itu ya Satoria Cuman Toriko Silahkan apa saja semuanya Baik, bagus Yang penting bagaimana kita Mengamalkannya insyaallah Insya Allah. itu kelanjutannya tentang dan oh, tentang sanad. Juga ada punten apa tadi tentang, tentang masalah masalah sandar itu cabang sanad yang bercabang. Oh, iya. Mungkin nanti Ya Habib. Ya, silakan. nanti Allah akbar. Apa kan terkait dengan ya, apa ada ciri khas juga. Zikirannya. Gera oh, dalam zikirannya kalau tentang sotoria itu Zikir atau ada tiga, satu ya zikir namanya zikir jahar diucapkan, jari wong jawa si melung bersuara. Nah kemudian namanya Zikir kopi, bukan kopinya habib, bukan kopi ini maksudnya rahasia gitu artinya tidak diucapkan gitu. kemudian yang ketiga itu zikir sirut asror atau dinamakan zikir ahwal kofi jadi setelah kofi ada zikir lagi namanya akval kofi itu nanti dalam Torikoh Satoriyah nah kebetulan saya juga mempelajari Qadriya Wanaksal Bandiyah jadi Mirip itu sama seperti itu sebetulnya Kalau dalam Kodriya Bandia Itu Jahar, Sir, Sirul Asror Kalau dalam Satoria, Jahar Kofi, Ahwal Kofi Jadi sebetulnya sama Beda pengucapan Tapi sama Intinya, jadi Nyata, kemudian Di hati, kemudian Itu tadi yang Menyemancing kata Habib Apakah dikir harus berpikir dulu Atau dikir dulu sebelum berpikir Nah itulah Itu nanti ada di akfal yaitu Nah itu dalam tingkatan-tingkatan dikir Tata cara metodenya Nah kemudian dalam dikir itu Ada yang dikir kita yang sudah di waktu Maktubah Juga dikir selain daripada maktubah Yang dinamakan sholat da'in dalam keadaan apapun dikir, kita dalam bersuara bagaimanapun, apapun sampai pangabunten dalam keadaan kita BAB itu dikir jangan dikatakan dikir haram di dalam WC salah itu, jarang orang-orang yang mengatakan seperti itu baru kulitnya, baru tahu dikir itu bukan hanya diucapkan seluruh yang ada kita ini bisa dikir Bagaimanapun, kelihatannya kita berbicara, sebetulnya kita lagi pikir gitu. Nah, itu dibahas nanti dalam akhwal khafiq seperti itu Begitu. Kemudian, Punten saya hanya menambahkan nanti tentang masalah sanat Itu katanya ada Menurut yang mana? 38, 36, seperti itu Itu, punten karena kebetulan itu juga terima saya. Ya, ya, kebetulan terjadinya, Punten bukan mendiskriminasikan ya atau ada, ada ujaran kebencian kebenci atau apa sama tidak sama sekali saya hanya berpendapat berpeng... bahwasanya bahwasanya ketika namanya Kolipa pengangkatan khalifah atau Wakil Talkin ya, itu dalam bahasa ini ada namanya Wakil Talkin itu secara tidak langsung jadi khalifah Khalifah itu pengganti ketika mursidnya atau gurunya meninggal dunia Maka yang sudah diangkat ini dengan sendirinya sudah jadi mursid Atau sudah jadi khalifah karena sudah punya jamaah sendiri Maka tidak usah berhubut Ini mursidnya itu bukan Mursyid ini hanya wakil takim ta Itu buat apa Waktasimu Bihabil Lay Jami kan di situ. Itu tadi kata Habib jangan mengklaim gitu loh. Kalau yang mengklaim itu udah jelas salah. Maka tidak usah kita nggak usah ikut-ikutan perpecahan. Nggak usah. Itu ada di saudara kita di Suria itu seperti itu kan. Maka menurut saya pribadi hutan tidak membawa yang lain gitu. Wakil-wakil daripada Aba Anom itulah mursyid. Sudah gitu aja sudah selesai tidak ada tidak ada persoalan tidak ada muskilat sudah tidak ada perdebatan lagi sudah seperti itu mungkin itu saja penambahannya yang lebih jelas mangga alhamdulillah ya. jadi kalau atapah bersikap seperti kemarin ya pak Osmani ya ini masuk ini masuk bagus berarti dimasukin semua jadi di atapah itu sekarang luar biasa ya ada yang rutin Prabowo ada yang mingguan, akan, ah, enggak apa-apa karena kita rahmatan lil alami lagu ketiga disiapkan sebagai closenya Silakan silahkan birk, ya kita batasi sampai jam 23 ya ini aja yang jelas oke, menarik ya meskipun di tenaga terbatasan ini kita gak bisa ungkap semua isi ya, buku ini tapi tentang poin-poin tertentu insya Allah bisa tersampaikan oke, ini menjawab pertanyaan dari urgensi sanat sebelum itu di kitab ini, ini ada menarik. Ketika di situ ada dialog antara Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Di sini, ya, dia Sayyidina Ali bertanya, "Apakah Raja ya Rasulullah dulu ala agrobuktori di Lombok?" "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan terdekat menuju Allah." "Wah, asal itu, dan yang paling mudah, terdekat, paling dekat, paling mudah." ala ibadihi atas hamba-hambanya ya, paling Abdul. Nah kemudian Dijawab oleh Rasulullah ya Ali. alaika bi muda Wa Kamu harus zikir Yang kontinu Ini menarik, bukannya zikir-zikir Zikir yang kontinu Ada istilah solat yang kontinu Ada juga istilah puasa selamanya nah, ini puasa Puasa khusus, zikir khusus Hah? Ada jawaban untuk juga. Ya, ada jawaban untuk juga. Ya. Nah, jalan terdekat. Ya. Rasulullah adalah tentang zikir. Eh, kembali mengulas pertanyaan sekaligus closing ya. Tentang pertanyaan saya tadi, zikir tanpa pikir. Nanti saya kaitkan dengan sana. Saya nggak percaya dan tidak mungkin zikir tanpa pikir. Apa buktinya dari saya? Surat Al Fatihah dia. Surat Al Fatihah itu sebuah proposal. Menjelaskan tentang seluruh Al-Quran, Al dan pedoman kita berdialog dengan Allah, dan kita ditunjungi ma'rifah kepada Allah. Zikir itu adalah bentuk mahabbah, relasi hati kita, tapi mahabbah tidak mungkin terbangun tanpa ma'rifah. Sebelum kita mengucapkan iya karena butuh, iya karena kita berdiri, menyembah Allah, dikenalkan dulu. Kamu jangan sholat dulu, kamu kenal dulu Gusti Allah itu siapa? Siapa yang kamu? Kamu berdiri itu siapa? Ngapain kamu capek-capek berdiri? kan begitu kamu menyembah siapa ini, gak ada, gak terlihatan loh Tidak, dia hadir Bahkan dia lebih dekat daripada urat nadimu Baru kamu mengucapkan Adab kamu, kamu dihadapan Allah Jangan sembarangan. Sampai sebagian wali itu, wali itu Diceritakan saking adabnya kepada Allah Sepanjang hidupnya gak pernah selonjoran Bukan karena ada orang loh ini. Gak ada orang saya. Nah, Adab saya kepada, dia merasa dirinya oleh Gusti Allah, kita ada orang aja Bukan hanya selonjoran ya <laughs> golong ini ini karena dia merasakan kehadiran Allah. Nah, Allah yang kamu sembah itu dalam surat Al-Fatihah dijelaskan siapa dia. Kamu bukan menyembah yang gaib, dia hadir. Dia ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia Rabbul al Alamin, dia Malikiyawmiddin. Ya, dia Al-Hamidul Mahmud, dia yang Maha terpuji. Ya, dia yang memberi petunjuk. Nah, ini sifat-sifat Tuhan, beberapa puluh sifat Tuhan kamu sadari. Allah yang maha hadir Allah yang maha kuasa Allah yang maha indah Allah sang pencipta, sang pengatur Kamu yakin gak semua ini? Kalau kamu yakin baru kamu sembah Kalau kamu gak yakin ini kamu belum tahu ini belum bermakrifat Zikirmu adalah zikir yang ambiar. Berarti selama kamu ini menyebut sesuatu Menzikiri sesuatu Yang gak jelas Kamu belum punya pemahaman Karena itu saya katakan Torikot Oke okay. Oke okay, bagus tariqat tapi tariqat itu yang amalan satu amalan yang pikir harus didauli dengan sebuah fikir termasuk dalam memilih mursyid itu penting. Nah kembali kepada sana. Kenapa sana? Ini menjadi penting dan saya mana posisinya posisinya di mana? Coba dilihat nanti bisa dilihat surat Yunus ayat 35 surat Yunus ayat 35 di sini. Nah, saya tidak bacakan karena terbatasan waktu ayatnya, nanti bisa dilihat ayat Jurnis 35, Allah menyindir Allah katakan apa? setiap orang ini mau bagi-bagi tiket untuk menuju jalan Allah dan semua aja orang eh saya punya tiket menuju surga, sebentar kata al -Buran. sudah Surat mengatakan kamu mau membimbing orang pastikan kamu sendiri dapat ya pastikan kamu sendiri sudah nyampe Loh, orang belum pernah nyampe Jakarta ngajak sampean ke Jakarta, iya pasti ngasar dan jalan menuju Allah ini lebih rumit, lebih sulit lebih gelap ya dari jalan apapun karena itu kata Rumi kamu jangan pernah bertarikat kamu jangan pernah mempratikan suluk kalau kamu tidak dibawa bimbingan mursid yang betul-betul mau yang betul-betul, <tuh>. kalau enggak bahaya bahwa memang ini jalan khusus ya bahwa tariqat ini adalah batin agama karena itu perlu setengah sanat dan sangat ini tidak sembarangan yang pasti yang sampaikan yang pasti jawab sk yang pasti itu ahlul Bait dan itu terbatas ahlul kisa lima orang itu sesuai dengan ayat ahlul Bait wa selain mereka hatta anak-anak anak mengklaim hanya karena saya sebagai habib saya pernah belajar di sini anda tidak bisa mengatakan 100% keyakinan anak apa yang Anda jalani benar tidak. Anak anak nggak bisa belum tentu mutasil dengan ajaran ajaran kakek kakek kita. Ya? Apalagi yang lebih penting hubungan seseorang dengan Rasulullah ini bukan hanya nasab, hubungan rohani, ruh kita yang terhubung, hubungan hati kita. Nah bukan hanya sekedar sangat ilmu saja itu menurut saya tidak cukup. Yang sangat yang paling pasti. Ahnudet yang lima itu ya. Tapi di luar mereka ya masih Mungkin-mungkin saja Belum tentu kebenarannya